Apakah harga oil akan melanjut? Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan oil US diterlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Perhatikan.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 baliknya waspadai jika harga oil, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 71.01 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 70.35. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 Juli tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212